kita lihat postingan ini sahabat ya dituliskan selamat ulang tahun anakku Rizky Bilar semoga selalu diberkahi oleh allah swt dan selalu bahagia papa dan ibu selalu mendoakan luar biasa sahabat ya doa tulus yang diberikan tentunya dari sang ayah kepada anaknya Rizky Bilar dalam postingan tersebut banyak sekali komentar hingga tanggapan dari para fans yakni dari akun Instagram Leslar Update Mengatakan dalam kolom komentar bangga nih anaknya di pos hingga di pulau wow <gifat> cute banget persahabat ya ini adalah doa yang terbaik dari Papa Daniel mudah-mudahan diijabah dan kita juga sebagai fans tetap kompak tetap solid mendukung untuk akan mensupport buat idola kesayangan kita kekabat selanjutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial dari Bang Putra persahabat ya. Tentunya luar biasa Bang Putra mengunggah sebuah vitamin bahagia Abang Rizky Bilar yang sedang berada di tempatnya ya Luar biasa di match dari calon pengantin pria Sungguh membuat kita semakin bahagia Bersahabat ya apalagi Tentunya Bang Bilar lagi memegang bola Wow Akan-akah ada kejutan Ada postingan caption juga yang tuliskan Bersahabat Ayo, siapa yang udah kangen sama kakak dan dedek? Kita akan banyak kolaborasi sama kakak dan dedek Lesti dalam berbagi sekarang mau bagiin iPhone dulu Yang benar langsung di pin komentarnya tuh Persahabat ya, siapa kira-kira juara euro? Tentunya bakal ada kejutan Abang Bilar dan dedek Lesti bakal bagi-bagi had bagi hadiah handphone Persahabat ya Bagi yang beruntung, mudah-mudahan kita semua mendapatkan Rezeki dan kejutan kebahagiaan dari Rizky Bilar dan dedek Lesti Kejora Berikutnya, persahabatnya ada spesial juga dari guysnya nya Abang Bilar, luar biasa juga. Tentunya kita mendapatkan vitamin malam hari ini langsung dari Abang Bilar, persahabatnya. Mudah-mudahan ada cedukan vitamin kejutan bahagia malam ini. Tetap dengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian, persahabat, mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar. bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.